Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama bekok seka ya teman-teman kali ini saya membuat tutorial ya ini membuat kanopi ya pemasangan kanopi Nah, itu terdoro ini namanya. Terpeyek. Tangan kanopi di masjid ini ya teman-teman saya -teman. akan semoga lancar ya kemasangan ini ini ini kubahnya. Andri Gunawan <SILENCIO> selamat menikmati Pandeknya, kerjakan pada malam hari, super lembur. Pasangan sepandeknya yang sebelah sini tinggal, yang sambungan sangannya masih belum, ya. Dan semoga masjidnya lekas selesai dan cepat untuk beribadah oke lanjut lagi nanti di pemasangan semanteknya masangan spandek untuk kanopinya Apa tembak? Cukup tembak Beres, beres, beres, beres. Pasangan kanopi selesai. Baris, baris. Beres, beres, beres. Keran, itu lagi tenguk-tenguk, ya. ya. Nah, Kacanya masih belum selesai. Nangankan nafis selesai. Oke. Okay. Okay, ya, teman. Kali ini video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, okay, doakan suka masjidnya jalan dengan lancar. Masjid At-Taubah. Oke, terima kasih.